Oke, kabar pertama, persahabat ya, kita lihat aja di sini ada cirukan manja ketika di kota Bandung ya, Masya Allah luar biasa. Lagi duduk santai nih, Kakak, bilar dan tidak lesti, sibuk memainkan handphone masing-masing ya, aduh luar biasa. Pasangan ini selalu membuat happy dan bahagia tentunya untuk kita semua penggemar. Luar biasa doakan selalu yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan tentunya kesehatan amin. ungkapan tersebut pun direpost oleh akun Love underscore Leslar. Ada kalimat caption yang dituliskan, My Love, katanya tuh masya Allah. Luar biasa kesayangan kita. Tentu kita harus mendukung, mensupport untuk Lesti dan Rizky Pilar. Dan selanjutnya juga para sahabat kita lihat di sini ada kabar terbaru yang diunggah oleh IGNS-nya ke Aril nih, Bang Aril Lobster ya. 44 menit yang lalu mengunggah sebuah postingan ini kabar terbaru, yang mana tim dan tentunya kakak Bilar. Serta Lesti Kejora masih di perjalanan persahabat ya Berjalan memutar waktu semangat tuh Kata Bang Aril Sudah di sekongkang Nusa Tenggara Barat Indonesia Prasabat ya Alhamdulillah tentunya mereka sudah sampai di lokasi Mudah-mudahan lancar semuanya Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Untuk kelancaran Acara of airnya Dede Lesti Yang pertama kali Apalagi of air kali ini Yang pertama Dan tentunya ditemani oleh Suami tercinta Kaga Rizky Bilar kita hanya bisa mendoakan untuk ke Lesti dan Rizky Bila mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan untuk ke kabar berikutnya di sini juga kita mendapatkan kabar terbaru di tempat lokasi acara dimana Dede Lesti akan off air. Pasahabat yang luar biasa di postingan ini kita lihat tentunya suasana di acara tempat dimana Dede Lesti akan off air. Akan nah, tampil pasahabat ya. Tentunya cuacanya juga masih ada mendung-mendung dikit nih persahabat ya Mudah-mudahan saja cuaca mendukung dan dikabarkan Cuaca di NTB persahabat ya Tentunya memang beberapa hari ini hujan dan tentunya angin kencang Mudah-mudahan saja cuaca hari ini mendukung dan mudah-mudahan semuanya dilancarkan Amin ungkapan tersebut pun kita lihat di repost oleh akun Leslar Go Public Ada kalimat kasih juga yang dituliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cuaca mendukung. Semoga Leslar penuh berkah hidupnya selalu memberi contoh dan manfaat baik untuk semua orang. Penuh keberuntungan dunia akhirat. Amin. Tentunya doa kita selalu untuk Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan dan komentar dari fans Sejati Leslar. Ada komentar dari akun Instagram Naomi Ariani mengatakan Bismillah semoga gak hujan termalam Amin tentunya doakan saja yang terbaik persahabat ya dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun Yusra Neti 10 mengatakan Amin ya Allah secara kita Sumbawa Alhamdulillah udah sering hujan katanya itu persahabat ya dikabarkan memang di Sumbawa ini beberapa hari sudah Tentunya diguyur hujan, persahabat, ya ada angin kencang. Mudah-mudahan saja untuk cuaca hari ini, terutama di malam nanti persahabat, ya, mendukung dan kita selalu support doa yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan kita masih penasaran menunggu kejutan yang akan diberikan dari Lesti Kejora maupun Kakak Rizky Bilar. Dan kita lihat persahabatnya komentar lain diberikan dari akun inayatus underscore solihah sembilan kok kayak mendungin katanya tuh persahabatnya langsung ada jawaban komentar juga dari les dot fans mengatakan Emang mendung di NTB udah beberapa hari ini hujan malah angin lumayan kencang juga. Pas tadi di kapal feri semoga Dede gak ngeri-ngeri sedap gitu. <guluh> Doakan pokoknya persiapkan ya Mudah-mudahan cuaca malam nanti mendukung untuk acara airnya si cantik sang kejora kita Dede -de si Kejora. Dan selanjutnya juga, persahabat, ya, kembali, Bang akan mengingatkan untuk besok, jangan sampai lupa, Cinta Abadi Leslar di Antv ini karya Leslar Entertainment yang luar biasa, ini info resmi langsung dari Pak Otis, persahabat, ya, mengingatkan kita untuk menyaksikan Cinta Abadi Leslar hari Minggu jam 3 sore, persahabat, ya, jamnya jangan sampai lupa, jam 3 sore kita harus mendukung dan menonton karya dari Leslar Entertainment, Kekyutan Lesting, dan Rizky Pilar. Kita masih menunggu cirukan dan kabar baik selanjutnya. Mudah-mudahan ada vitamin bahagia sore hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.